Kisah mualafnya Ayana Moon selegram asal Korea sangatlah menarik untuk diketahui karena bisa menjadi inspirasi banyak orang. Perempuan cantik ini diketahui memiliki nama lengkap Ayana Jihye Moon. Ia cukup dikenal khususnya di wilayah Asia sebagai seorang selebgram asal Korea Selatan. Siapa sangka, sebelum kini mantap memutuskan menjadi mualaf. Perjalanan spiritual Ayana Moon pun tidak mudah. Dia mengalami banyak tentangan, sebelum akhirnya bisa seperti ini. Berikut kisah perjalanan mualafnya Ayana Moon selebgram cantik asal Korea. Pertama, lahir di Korea Selatan. Ayana jihe Moon lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1995 di Korea Selatan. Wanita cantik ini selain menjadi seorang selegram, diketahui juga menjajaki diri sebagai YouTuber dengan nama kanal Ayana Moon. Setelah tamat sekolah menengah atas, Ayana Moon memutuskan menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Malaysia. Ia mengambil program studi ilmu komunikasi. Kedua, perjalanan menjadi mualaf Perjalanan mualafnya Ayana Mun tidak semudah yang diduga. Beberapa lika-liku pertentangan pun dialaminya, khususnya dari pihak keluarganya sendiri. Ayana Mun mantap memeluk agama Islam sejak 2012 atau ketika dia masih duduk di bangku SMA. Paman Ayana memiliki peran cukup besar atas keputusan itu. Bahkan, Pihak keluarga yang menentangnya di kala itu sampai tak mau mengakui Ayana sebagai anak. Segala kesulitan akhirnya terus dihadapinya hingga akhirnya sang adik, Aidin Moon, menyusulnya untuk memeluk agama Islam. Diketahui, Aidin sendiri memilih untuk menjadi seorang mualaf pada tahun 2019. Ketiga, karir. Ayana Moon yang kini menetap di Malaysia hingga menempuh pendidikan di negeri jiran itu, dia dikenal sebagai wanita ulet dan gigih. Selama kuliah, dia membagi waktu dengan baik untuk bekerja. Ayana sendiri dikenal sebagai seorang selegram, sekaligus model cantik dari Korea Selatan. Dirinya juga beberapa kali membintangi model kecantikan di Indonesia. Bahkan, Ayana Moon juga sering menjadi bintang tamu di beberapa televisi swasta. Tidak hanya itu, Ayana juga merambah ke dunia Youtube dan dia cukup aktif membagikan konten di kanal Youtubenya. Keempat, fakta unik. Siapa sangka wanita cantik itu nyatanya juga menyukai dunia sepak bola. Ayana Moon sendiri diketahui miliki klub sepak bola favorit yakni Barcelona. Tidak hanya itu, Ayana yang berasal dari Korea Selatan itu nyatanya juga mengidolakan salah satu boyband yakni EXO. Di sisi lain, Ayana Moon mempunyai sebuah buku berjudul Journey to Islam. Demikianlah sekilas kisah mualaf selebgram cantik Korea, Ayana Moon.